berhembus di sebelahku. Pantang, waktu yang sama terus menerus mendapat. Sakura disbu akhirnya datang sesuai jadwal sambil tersenyum aku per percayai hari esok di saat kesulitan cobalah memandang langit pasti akan terlihat sekumpulan malah memandang langit karena seperti biasa di siniku selalu mendengarkan cerita ceritamu kita tak akan pernah sendirian di tempat yang jauh Luas terus membentang, waktu yang sama terus menerus mengalir, meskipun sekarang kita berpisah. Kami selalu ada di sisimu.